Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya Bagaimana cara melakukan bow spin pada Breath duel. Jadi kalau kalian misalnya menggunakan senjata yang berelemen misalnya es atau petir Tapi untuk api nggak bisa Kalau kalian misalnya tebas kayak gini gitu ya Misalnya ini hanya akan uh, bertahan sekitar mungkin 4-5 tebasan Tebasan kelima itu udah enggak keluar lagi elemennya Dan kalau kalian mau ngeluarin elemennya lagi itu harus ngecas gitu Ya mungkin beberapa saat Tapi kalau kalian misalnya menggunakan bow spin contohnya kayak gini misalnya di sini kalau kalian nge kayak gini gitu ya nanti ini bakal uh, senjatanya tuh bakal uh, keluar terus-terusan untuk elemennya contoh kayak gini ya kan sini ya kan contoh kayak gini dan uh, nanti bakal keluar terus untuk elemennya baik itu es atau petir untuk api nggak bisa gitu ya dan sebenarnya untuk inputnya gampang banget kalian harus uh, siapin gitu ya senjata yang uh, menggunakan Uh, dua-dua-handed atau mungkin double-handed gitu ya double-handed sword atau mungkin weapon contohnya kayak ya mungkin kalau di uh, MHW ini sebutnya geket sword gitu ya walaupun ini enggak enggak gede tapi ya bi biasanya ini dibilang uh, geket Ice Blade atau mungkin Flame Blade Nah jadi uh, kalian udah punya senjata yang dua gitu ya, yang double-handed kayak gini untuk elemen ya kalau misalnya kalian mau pakai senjata biasa pun kayak misalnya S of duality terserah dan kalau kalian misalnya mau dapat senjata yang elemen kalian bisa dapet di kolosium ya kolosium mana ya saya lupa itu untuk tempatnya di sini kalau nggak salah nih jadi di kolosium ini ada senjata yang S ada yang senjata yang apetir kalau nggak salah api juga ada tapi Uh, sekali lagi, nggak bisa kalian pakai untuk uh, bau spin karena nggak akan bisa gitu untuk uh, dibau spin gitu untuk senjata yang api. Contohnya kayak gini, ini uh, untuk elemennya tuh nggak akan uh, keluar gitu. sini kita akan coba lakukan lagi karena tadi saya salah pencet gitu. Memang uh, saya juga udah lama gitu nggak main game ini gitu. Nah, contohnya kayak gitu dan untuk elemen apinya nggak keluar gitu. Untuk elemen uh, listrik dan es keluar Nah jadi kalian yang harus kalian lakukan adalah uh, Kalian udah dapat senjatanya Kalian harus pilih uh, bow gitu ya Jangan sampai bow ini Jangan sampai uh, kalian misalnya uh, bow ini unequip Contohnya kayak gini Jadi kalau kalian uh, pencet uh, Z r gitu ya Kalau kalian misalnya ZR Nah nanti animasinya jangan sampai kayak gini Berarti kalau kayak gini Kalian memang belum uh, pilih untuk bownya Jadi kalian harus pakai bow gitu ya Bownya bow apapun gitu ya Atau mungkin panah apapun Terserah gitu ya Dan kalian harus uh, pastiin dulu untuk uh, Sistemnya gitu ya Untuk uh, jump buttonnya Apakah kalian ganti atau enggak Untuk saya uh, jam button atau mungkin tombol untuk Lompatnya udah saya ganti ke A, gitu ya. Karena jujur, menurut saya agak aneh aja sih kalau lompat pakai X, gitu. Atau mungkin pakai segitiga, bukan pakai X, pakai segitiga ya. Karena di Nintendo Switch adalah X, gitu. Nah, jadi menurut saya agak aneh aja sih kalau kayak gitu. Kalau kalian menggunakan yang on, berarti kalian uh, cancel buttonnya adalah X, gitu ya. Jadi, kalau misalnya kalian uh, menggunakan misalnya senjata di X, gitu ya, nanti bakal masukin senjata kayak gitu. Kalau kalian pencetnya A, nanti bakal lompat, dan untuk inputnya tinggal kalian hold aja untuk uh, senjatanya, gitu ya, sampai. Uh, senjatanya ini melewati uh, kepala silingnya Contohnya kayak gini gitu ya Dan sini kita akan hold kayak gitu Dan setelah di hold kita akan cancel sama uh, tombol bow bersamaan gitu Jadi cancel terus bow Atau ya cancel X atau ya mungkin segitiga terus ZR gitu Ber Bersamaan atau berbakangan gitu Sini kita akan puterin gitu ya contohnya kayak gitu Dan nanti akan kayak gitu Dan mungkin saya juga akan edit juga ya Untuk uh, mungkin kameranya kayak contohnya kayak gimana gitu kalau kalian melakukan uh, dengan betul nanti hasilnya bakal kayak gitu Kalau mungkin kalau kalian misalnya salah misalnya uh, terlalu lambat gitu misalnya Nanti hasilnya bakal kayak gitu doang Dan ya cuman diam doang gitu Nggak akan uh, be Nggak akan berganti ke panahnya Dan saya juga awalnya gitu saya saat saya coba saat saya belajar cara ini Saya juga sampai bego juga gitu Karena banyak di Youtube itu yang untuk inputnya adalah Y ditambah A sama uh, ZR gitu Nah hasilnya bakal kayak gitu Kalau kalian uh, memang mengganti tombol lompatnya jadi ya kalian pakai aja tombol cancelnya gitu ya Baik itu A atau mungkin X terserah kalian Atau mungkin ya memang uh, dari Nintendo Switch kalian gitu ya Dan ini adalah uh, contohnya gitu untuk yang menggunakan yang S Dan untuk kegunaannya sendiri ini kalian bisa pakai di musuh gitu ya Di musuh yang uh, mungkin kayak Hinox Saya juga belum pernah coba sih Untuk Lizalvo saya udah uh, lumayan pernah coba Jadi itu bekunya terus-menerus sampai uh, stamina-nya habis gitu kalau di setrum gitu ya Kalau kalian pakai gitu kayak Thunder Blade misalnya Nah itu bisa uh, keluar petir terus-menerus Mungkin kalian bisa pakai uh, Yang namanya uh, Apa ya Chess gitu ya logam gitu, iron chest gitu, jadi nanti hasilnya tuh bakal bagus banget gitu, bakal uh, kayak apa kayak dapet petirnya tuh kayak pakai kayak kesambar lah gitu, kayak efek kesambar kayak gitu. Dan untuk senjatanya kalian bisa pakai yang es sama yang petir untuk yang api nggak keluar kayak gitu untuk elemennya. Dan ini ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, untuk tutorialnya gampang banget, tinggal kalian ya mungkin berlatih gitu ya. Saya juga memang awal-awal uh, gitu saya juga uh, salah gitu untuk pencetahannya saya juga nggak nggak nggak nggak tepat gitu. Jadi kalian harus uh, pencet persamaan uh, antara yang hold gitu ya, yang cancel button sama yang uh, R2 atau mungkin ZR kalau di Nintendo Switch. Untuk di PS atau ya mungkin Xbox, untuk PS adalah R2, untuk Xbox itu adalah RT ya, atau RB, nggak tahu juga sih saya nggak hafal untuk yang uh, layout Xbox atau PC ya. Dan eh, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan subscribe Bye bye.